Yang selalu menyalakan. Jujur untukmu, bukankah cintamu itu juga aku? Masih kau? Ku menyerah pada takdirku yang selalu gagal dalam cinta. Menyerah pada takdirku yang selalu kagal dalam cinta. aku selalu basah karena sikapmu Buatku lelah harus aku menyerah pada takdirku yang selalu gagal meski air mataku tak mampu kubandu mataku selalu basah karena sikap Kau dalam. Karena sikapmu Oh, uh my -huh. Tu juga aku masihkah ada aku di hatimu. selamat Sujud untukmu, bukan cintamu Itu juga aku masih Masihkah ada aku di hati Di manakah aku di hatimu? Tak cukup kaku, turut Haruskah aku bersujud? Umum? Terima kasih. Teruskah aku Bersujud Untukmu Bukankah Cintamu Itu juga Aku Masih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 I'm not the one. Terus kaku, menyerah pada takdirku yang selalu gagal dalam cinta. selalu basah karena sikapmu buatku lelah harus kaku menyerah pada takdirku yang selalu gagal dan... tulus meski air mataku tak mampu ku mataku selalu basah karena sikapmu Alhamdulillah. air mataku tak mampuku jika ada aku di hatimu aku selalu salah harus aku selalu Most masihkah ada aku di hatimu? Aku selalu salah, harus kaku selalu. Di manakah aku di hatimu? Tak cukupkahku ku turut di Haruskah aku bersujud? Umum? Terima kasih. haruskah aku bersujud untukmu bukankah cintamu itu juga